Satu ayat dikatakan Manusia ketika di dunia itu Dianggap tidur-tidur itu Dengan tanda kutip itu bodoh Bodoh itu tidak tahu Nanti setelah kamu mati itu pinter Tapi ketika Anda pinter Sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki Kesalahan-kesalahan kita Nah, kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain, anak buah semua Ternyata itu tidak penting ketika kita di akhirat Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada allah buah Wa ta'ala saya berkali-kali ngaji kalau saya berkali-kali bilang Andai kan hati kita nanti direkam Allah Nanti di akhirat sudah direkam Orientasi kita direkam nanti Bagus misalnya ingin punya mobil Punya rumah mewah Punya apa Terus orientasinya gitu Di depan Tuhan yang menyuruh kita Mensyariatkan kita Inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik Jadi kekasihnya Allah Jadi hamba yang bersujud Dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah Yaitu cita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang e, memanfaati orang banyak Kemudian ini ada cita-cita yang khatur nafsi, ingin mapan semua orang anak buah nah, hal, hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi Makanya di semua kitab Pertama mendahulukan bab niat-niat itu ya, Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya, harta perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang nggak tahu. Ya, nggak tahu itu karena tadi kita kalau nggak wiridan itu udah nggak punya efek samping. Ya tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan enggak penting. Nah, dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting, tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah, di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu taala. Caranya ingat gimana kata Nabi Kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim Kamu akan tahu yang kamu alami itu Ahwan Aisar yang kamu alami itu ringan sekali Ringan seringan-ringannya Saya beri contoh ya Kalau Anda belajar Kalau dalam bahasa pondok itu falak Mungkin kalau bahasa hukum itu apalah ilmu apa Misalnya orang ahli meteor ahli apalah, Ahli perbintangan Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh Kemudian Menimpa bumi Nanti kalau anda ahli biologi Itu takutnya bumi ini likuifaksi Karena sumber daya alamnya Sudah begitu dikeruk dimanfaatkan Nanti yang ahli Teroris Atau yang ahli ekstremis Itu takutnya itu ada teroris Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu keos Kalau kios ya saling bunuh saling. Jadi semuanya ini ketakutan ini Semuanya mengarah ke... Terhadap kematian celakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati. likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya. gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian ya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya covid ya takutnya covid. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue gerak turu hati-hati nggak nak mati ngilintur. Jadi, nah masalahnya kan kita tidak tahu, tidak tahunya itu. Ternyata takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu, kemudian agama datang dengan anjuran, Sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah SWT. Ta inna sholati wa nusuki wa mahyayah wa ma'ati -ma lillahi robbil. Alaminah syarikallah Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita Semua di tangan Allah SWT Sehingga dengan berpikir begini Ini melihat Covid itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain Kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan Karena ngelindur, karena macam-macam Kenapa saya membuat apa, atau men, menyarankan ya Supaya orang berpikir demikian Supaya bersyukur Bahwa kita ini dihimpit Di penyebab kematian Tadi, kalau kita ahli meteorologi Mungkin takutnya itu asteroid jatuh Terus kemudian meteor jatuh Yang nggak habis digeser oleh sistem malam Terus macam-macam, yang ahli gempa Juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya Tsunami, yang ahli sosial Takutnya Indonesia Tios Kemudian saling apa bunuh saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini, kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik, baik sekali kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami liku-liku faksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan satu dua lagi tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Jadi nah, sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, Amin tumanfisama ayak faida tamur." Kamu boleh sekali-kali berpikir, bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong Jawa-Jawa itu, karena diambilin terus. Biro-biro diambil ya ini yaono masih bisa di. Belum sistem bumi sendiri wafil artiki ta'umu tajawirat bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan Setiap saat itu potensinya geser sekali, geser ya jadi gempa itu Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghenturkan kita Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal Sing Joko, Yekupen Payur Rabi, Mungkin sembuh spayur ya, kepengen <gum> macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya masih tinggi. Gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu. Sejak tanggal, kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya covid, banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu. Karena orang Arab itu kan dulu, Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh, karena dulu sistem rizkinya kayak sistem Indonesia dulu lah Kerajaan ini nyerang ini, supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi, wah malam toh mata kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga sehingga mereka kental kata cerita orang dulu ada sebab kematian bisa macam macam tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati lalu Islam itu mengajarkan aksi kamu harus banyak ingat mati tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu ndak malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien. Yang pasien juga semangat apa? Mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup, orang Jawa nggoni anak, nih putu. Kalau saya sebagai kia kiai ya nunggu di santri, nih umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah subhanahu wa Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan disikirkan takut kena orang diampuni Allah. Akhirnya menjadi ahli apa? Surga ada orang yang kerja untuk orang tuanya kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba ada orang sudah jelas niat, nyonsau niat zina sudah tinggal itu terus mikir dia saat itu takut Allah gak jadi barokannya gak jadi langsung dia jadi ahli surga sarannya gak jadi loh ya <tuh -tuh. <tuh. tapi gak usah dicoba itu kata keterusan masalah Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati Tapi justru dengan cara mencintai kehidupan Karena Yang jadi referensi Allah nanti di akhirat Adalah perilaku kita Amal kita zaman apa? Hidup Jadi disuruh ingat mati Tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu, ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak polisi, ada yang nata keuangan kayak kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita neguni. Gitu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang tuh tidak fokus takut Covid kasihan COVID kan jadi tersangka pembunuh sini. Gitu. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang sangking gak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam nyongkofik maturnuun. Gitu, gitu. <t Show> itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira COVID itu satu makhluk atau manusia yang apa nyumbang gitu. Jadi saya mohon-semohon-mohonnya, seminta-seminta-mintanya. Sampai harus ngitung nikmat lah, dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini, tidak likui vaksi. Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun, itu kalau misalnya meledak, kemudian dibawa angin, mungkin matinya lebih masal. Terus nanya semua itu gak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang tuh jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan Fadzqur ala Allah, Allah, Allah Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah Kamu jangan hanya sisi Wah kita dikepung COVID Kita di punya istri judes, Punya anak gak nurut Punya atasan sadis Punya anak buah gak loyal Kalau gitu terus ya kamu gak berani hidup Yang diingat masalah itu salah, hidup seperti itu itu salah menurut Islam Yang Islam menganjurkan fadzqur ala Allah Kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah Bukan sisi-sisi kita hidup itu di diuji Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik Yang punya nasihat itu Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak banyak banyak Suatu saat dia miskin terus tidak ada yang berkunjung jadi, ya, jangan loh curhat ke ulama itu. Ketika saya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin, kok enggak ada yang berkunjung. Kurang ajar betul, teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih. Ya bagus gitu dong, ketika Anda miskin, dah ada berkunjung. Lo kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pasti suruh-suruh, dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan tuh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah ada datang. Ya Alhamdulillah kalau gitu ya Jadi dulu Satu hal yang dia dulu ngantuk problem iya kan Kalau kamu misalnya dulu kaya Temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak Ketika sudah miskin yun sawu Jadi burunya orang disuruh-suruh Terus teman kamu tetap dah datang Siap enggak ada, Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi ton. Ton, ton Akhirnya dia sadar Ya gitu kalau dikeluin, istri saya ini judes sih yang marah ini gini-gini Ya bagus dong marahin kamu, kalau marahin tetangga malah masalah Coba kamu punya istri kalau marah marahin orang lain, pusing gak? Mendingan marahin Jadi pokoknya dilatih terus Lama-lama dia bersyukur Nah termasuk Cara kita melihat kehidupan ada doa Rasulullah s.a.w. yang luar biasa Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik Wal mau taruhatan hatan li Kalau saya engkau takdir mati, ya, anggap ma'wan mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk Mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi Mungkin sekarang kita ada salah, suatu saat potensi salah dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap. gesek saya ini, ini ki, baik. Ya. Itu tetangganya nggak mau semua. Mau bajingan udara ini baik. Tapi kieinya ngotot. Harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kieinya sudah ada pisang garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah. Gitu. Jadi sehingga orang-orang sholah itu melihat hidup itu ya biasa melihat mati itu biasa karena hidup adalah sarana kita menambah kebah ikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita jadi Islam itu mengajarkan kita gimana ngadapi kehidupan juga gimana menghadapi apa kematian di saulang lagi itu ajaran-ajaran uh, Islam yang luar biasa. Jadi izalillahi ta ziadatan li fi li mingkuli syahrin. Jadi hidup menambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita. Kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Gitu. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni saya tadi kan sudah bilang kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara covid. in in ahadim Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digeser oleh atmosfer paling masih sekian kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus, dimana mana mesti itu, takut kamu itu? Itu kalau kamu ahli gempa, takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami, ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi, ya takutnya chaos sosial. Ya, sama kamu medis, ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini oke okay, kita sekarang fokus menghadapi covid dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa covid dan musibah-musibah yang lain ya kita di apa gunanya terbebas dari covid tapi sosial kayak apa terus kita sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukurilah bahwa kita sekarang Alhamdulillah kita hidup harmonis kita kata Mbak Mun tunggal liga itu diminti kano terus terus yang terakhir masalah air Air itu sumber kehidupan, Di antara Allah mengingatkan kita adalah Kul aro'aitum in horon ma'ukum khoron famayyatikum bima imain. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air Normalnya air itu nggak ada, secara teori itu normalnya air itu nggak ada Karena bumi itu kan, kalau ada air kan meresap Sudah meresap bawahnya itu ada minyak, ada magma, Airnya air itu tersedot habis tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan. Diletakkan di bumi, ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian, ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi itu harusnya enggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah enggak. Ada makanya Allah selalu mengingatkan, inas bahama ukum khawron. Suatu saat air yang kamu pakai, yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong jawa nih, nersentak atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famayyati kum Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata. Guru-guru ya termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini Nanti orang harus menghentikan Menjawab Allah Robbul alamin Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur Air ini selalu ada Coba kalau kamu pikirkan Air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang Meresap ke bumi Bumi ada bawahnya lagi ada Bawahnya lagi Dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomah. Harusnya itu gak ada Tapi Allah sangking sayangnya Mengatur sistem air itu ada Dan tersedia tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh Sampai lupa syukur Tersedianya apa Akhir itu Allah mengingatkan disuruh bayangkan Kul aro'aitum Coba bayangkan kalau in asfahama hukum Tadi kan ada khataman ya saya ikut terima kasih Bayangkan kalau air suatu saat itu Khawron menjadi Hilah Fama yatikum bima imai Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat Tentang kopi karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lagi kita bisa bunuh. Takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh. <guluh> Macam-macam. Semacam-macam lang ya. Kemarin mudik aja, yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin? Kalau ada apa? Mudik. Lebaran yang tahun berapa, tahun yang lalu Apa tahun yang lalu dulu Jadi saya mohon Ketakutan kita adalah Yang hakikat adalah Takut jadi hamba yang tidak Baik Itu yang harus jadi ketakutan sejati Takut kita di mata Allah Tidak jadi hamba yang Baik sehingga kita jauh dari Allah SWT cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu ta'ala Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut soal Khotimah takut jadi hamba yang tidak baik. kita inginnya adalah assalamu alaikum waalaikumussalam yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya, tadi untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu tenaga medis nolong pasien ya ibadah. Mas Senepus sama dokter ya ibadah mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, istri ngurus pokoknya anak, anak yang ngurus keluarganya juga ibadah, semuanya itu di Islam tuh asal tidak masnya itu dianggap apa-apa ibadah, dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah itu cerita-cerita itu semuanya ringan bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi dalam islam kan gitu orang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi itu ditulis itu jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam naboh. Islam kalau tidak bisa itu semua kata Nabi takufus syarroka anin nas faina sotaqoton mingka ala nasi kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus karena nih, turun nengomas ngelamun bengak bengok dewi jebanter-banter. Nih, nak bengak bengok jebanter-banter kan ganggu tau Itu asal tidak ganggu orang lain takufus syarroka anin Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang. Lain nah, itu juga fa'inah, sodakotun, minkah, al-anofsik, itu ya bagian dari sedekah kamu saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif covid Secara ilmu medis, gak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain nah, itu juga ibadah Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali karena agama ini yuriduwa yusra, wala yuridu bikumul, usra. agama ini mudah, bukan sulit. Ya mohon maaf, tadi saya nggak bisa datang yang jam 11, karena ta saya tadi malam hormat di Jogja, jarak tujuh harinya, Gijatabik tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon, istilahnya yang senang, yes, hidup itu yang senang, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang senang. Jangan karena teman kamu meninggal, terus akan-akan ini teman saya meninggal. Paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi. Besoknya ya, hidup lagi. Sampai sekarang ya, masih hidup. Sudahlah, mensyukuri yang ada. Jadi sudah saya mohon. Syukur itu pentinglah, insya-kartum. Lagi dan justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik. Tambahan apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.